Hati-hati, emas berpotensi akan rebound secara umum. Pada grafik satu jaman, bias harian pergerakan emas terlihat berada dalam kondisi bullish, dan jika diperhatikan, harga sedang melakukan fase rebound. Perhatikan. Jika pergerakan emas bergerak ke bawah dan tertahan di sekitar area kritis pada kisaran 1810,13 sampai 1805,77, maka tunggu kemunculan bentuk pola candlestick bullish yang valid dengan memperhatikan juga indikator ADX berada di atas level 25 karena ada potensi harga emas kembali bergerak bullish ke atas menuju level 1822.23. Sebaliknya waspadai jika harga emas terus bergerak ke bawah dan menembus level 1805.77 maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak bearish ke bawah menuju level berikutnya pada kisaran 1799.70. Sekian analisa forex untuk tanggal 14 Juli tahun 2021. Untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silakan hubungi 081212